GBP/USD bullish; Waspadai karena berada dalam fase rebound. Harga GBP/USD kembali berada dalam fase rebound dan bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBPUS terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.35897 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.35564. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 Februari tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081